la lala la, la, la, la, la, la. Wow apa nih guys Wih ada mainan nih guys Wi mainan warna-warni mainan apa ini ya guys lihat ini uh warna-warni unik-unik dan lucu-lucu nih guys ui, mainan apa ini kira-kira ya Wi Wow sepertinya ini adalah mainan rumah-rumah an guys Wih tapi rumah-rumahnya ini sedang berantakan guys kira-kira Bantuin Kakak ya, untuk merangkai kembali mainan rumah-rumahan yang berantakan ini, guys. Wih, ayo, guys, kita merangkai rumah-rumahan ini, guys, biar menjadi rumah istana yang bagus, guys. Oke, okay guys, let's go, wadidaw! Wow, oke, okay guys, kita mulai ambil dari rumah yang besar ini, ya, guys. Wih, wow, wow, mantul sekali nih rumahnya, guys, lihat ini. Wih, warna merah, putih, dan juga biru, guys! Wih, kita taruh sini dulu, ya, guys! Wih, wow, mantul sekali nih, guys! Rumah rumahnya, guys! Wih, lihat ini! Wih, di di di di di di di di di di di di di di di guys Wih di di di di di Wih, di di guys di di di di guys di guys. di guys. Wih, wow, atapnya warna biru dan juga putih. Wih, kita langsung pasang di sini ya, guys. Wih, di di. Bisa nggak ya, guys? Wow, kayaknya susah nih. Tapi nggak apa-apa, kita coba, guys. Wih, di kita pasang dulu, guys. Wah, bisa nih, guys. Wih, jadinya kayak gini nih, guys. Wow, mantul sekali nih. Wih, di di Wah, agak susah nih. Wow, udah terpasang dengan bagus, guys. Lihat ini. Wih, wow. Untuk selanjutnya adalah kita akan mengambil ini, guys. Tangganya nih, guys. Ini ada tangga warna biru, guys. Wih, mantul sekali ya, guys. Wih, kita langsung pasang di sini ya, guys. Wih, tangganya kita pasang di sini, guys. Wadidaw Tantar dulu, guys. Tapi susah nih. Oh, di sini, guys. Tuh, di sini. Wow, mantap. Wow, tangganya di sini, guys. Wih, wow, mantul sekali, guys. Udah, tangannya udah terpasang. Sekarang kita akan mengambil, yaitu ini, guys. Kursinya, guys, taruh mana ya? Wih, wah, wow, kursi warna biru kita taruh di sini, guys. Wow, buat santai-santai di sini, guys. Wih, mantul sekali, guys. Wow, oke, sip dah. Kalau gini, wih, sekarang kita akan mengambil ini, guys. Tempat tidurnya, guys, warna putih, bantalnya pink. Wih, kita taruh mana ya, guys? Kita taruh sini aja ya. Wih, berarti tidurnya di sini guys. Wow, mantul sekali ya. huh mantap. Wih, selanjutnya adalah kita akan mengambil kursi guys. Wih, kursinya masih ada dua nih. Kira-kira taruh mana ya guys? Wih, kursinya kita taruh di sini aja deh guys. Di luar sini guys. Wih, dua nih guys. Wow, ini satunya taruh sini ya guys. Wow, wow, mewah sekali guys. Wih, mantap detail. Kita langsung mengambil aja Lagi WC nya nih guys Wah ada WC nya warna kuning nih guys <gif> Kita taruh sini aja ya guys WC guys <gif> Wow Wih elegan sekali guys Mantap Wih di di. Kita langsung mengambil yaitu Ini guys Ini adalah meja TV guys Wow meja TV nya kita taruh sini aja di dalam guys Wow Ini guys di sini guys Wow mantul sekali kan teman teman Wih Masih ada lagi dua nih guys Lihat nih Wow, apa ini? Wow, ini adalah lemari, guys. Kita taruh sini aja lemari guys. Wih. Wow. Oh, enggak. Kita taruh di sini, guys. marinya guys. Wow. Mantap. Wididi. Yang terakhir ini adalah meja hias, guys. Lihat ini. Wow. Ini adalah meja hias, meja rias. Kita taruh di sini aja ya, guys. Wididi. Wow. Udah tertata dengan rapi mainannya, guys. Mainan istana yang sangat megah dan juga mewah, lihat ini, guys wow mantul sekali jangan lupa di subscribe dan juga di komen ya guys dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya ya guys wih mantap sekali nih istananya udah jadi istana mantul Markentul kentul-kentul wih lihat ini guys wow mantap wih dadah